Ini kita akan lihat mobil si si si Tagus Raka Polisi, bos Ini cita-cita itu tadi ganti polisi, bos Rahwa apa, bos Wah, anak buah Ini anak buahnya pak blik Wah, Tagus Raka Polisi Cita-cita itu tadi ganti polisi, rahwa apa, bos Wah Selelian polisi, dong Oh, lo polisi, tenang, cita-citanya seragam polis polis oh, pinter kau parah, kau, kau Mas Lili bos bos Kodosolo, eh Mas Lili putranya Mas Lili ini juga pembalap iya Ya. untuk uh, pengunjung yang belum vaksin, ya, ada program vaksin silahkan. Pikiran eh, vaksin, di sini ya, dokternya sudah di ujungnya. Hai, Mas Lili, di Kita lihat, wah... Yes! juga. iya, berdiri berdiri aku ya. gak mau lagi, ini yang ini jangan masalah apa, ya. kalau ini masalah apa ya. ini masalah apa, ya. Maslin masalah apa, ya. oh ya. Ja, sabar, mas. mas. Oh. Oh, gitu, ya, Ya, Ya, Masih tinggi anak ae judang, juara asal oh, iya. ini ki ini, ini, ini jadi driver <tuh> <tuh> <tuh> aku bayangin luar ya. biasa Kemikian mau kira tanaman Jangan hanya mencari kebahagiaan tapi bahagia uh, ciptakanlah kebahagiaan karena yang tahu kebahagiaanmu adalah dirimu sendiri. Oke. Yeah, <laughs> <laughs> <laughs> Thank mm -hmm. you. Wey. Wey. Jadi perlu latihan khusus ya. Jangan sekali-kali beraktifkan uh, seperti ini karena ini sangat berbahaya sekali dan berbahaya.